Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi di tempat penjajahan zaman Belanda. Terlihat rumah-rumah masih seperti zaman kuno, rumah-rumah zaman Belanda. Oke, okay? tahu keseruannya. Oke, okay, data ayo kita lihat lebih lanjut. Oke, okay guys, ini rumah masih zaman-zaman kuno, masih ini zaman Belanda, tempatnya sangat bagus ada buat prewet nih ya kasihan sayang aja nggak ada pasangannya nih terlihat rumah-rumah kuno masih kuno bener bangunan kosong terlihat banyak bangunan yang sangat sih Oke ini tim kita ya dari channel kita tim yang selalu mendukung ya nih ini gapur manusia. Ini biasanya suka ini menangkap ular. Oke, ini terlihat banyak pohon-pohon zaman kuno. Ya masih pohon-pohon besar. Kalau malam ya angker. Ya, terlihat pohonnya besar. Di sana juga ada. Oke nah, kita lihat lebih lanjut. Oke di sini kalau malam banyak penampak nampakan yang aneh, rumah-rumah kosong wajarlah peninggalan zaman Belanda. Oke sungguh menyeramkan rumahnya. Kita coba dekati pohon ringin dari tahun Gak tahu tahun berapa intinya zaman Belanda itu Oke di sana banyak rumah-rumah. Tempat ini kosong semua, tak ada penghuni. Mungkin di sana cuma ada satu dua yang ditempati. Tapi ya ini banyak hal-hal yang nggak diinginkan kalau malam itu banyak. Ya. Hal-hal yang gaib lah Mungkin dari segi pemandangan Bagus lah Bagus buat Santai Udara sejuk Nah sana ada apa tugas Tugas Mungkin disitu ditempati ya Buat kantornya disitu Terkadang banyak anak-anak bujang, anak-anak muda yang tongkrongan di sini, karena udaranya seger sih. Kalau pa pada siang gini segar, berubah drastis kalau malam hari, ya. Oke, okay. ini teman kita yang mempunyai channel dari hampir satu juta subscribe, ya. Empat, perkenalkan. Siapa? Baby Perdana channel aku ya. ya. Jangan lupa mampir guys. Kemana mampirnya guys? <tuh, -tuh. Oh, subscribe, subscribe ya? oh, Oke. Okay. Deddy Perdana. Oke. Okay. Ini penjaga sini. <ganti> juru kunci. Juru kunci. Kalau kesini nggak ama abang ini mungkin ya nggak boleh, soalnya di sini ya banyak-banyak hal yang gaib. Ini juru kunci. ibarat Gunung Merapi ada Mama Rican di sini ada Kapor. Hahaha, <tuh>, ya. Itu ayam, itu ayam. Ayo, kita mempunyai teman yang dulu pernah ini syuting bolang. Dia ini pernah syuting bolang pada tahun 2005, 2006 ya, Bang? Oke, ini pernah syuting bolang, bolang Lampung lah ya. Sekarang menjadi tumbuh dewasa tetap kumisnya udah berkumis ini dulu pernah jadi di Jepang pernah jadi bintang film masih sepupu sama kakek, nah, kakek. Sugiono ini mungkin sudah dianggap sepupunya kapan-kapan nah. kita bikin film ya oke okay. mana buat ceweknya oh, oh. langsung, langsung buka aja Jaf pokoknya Jepan Jaf itu langsung buka pasti nongol nah, keblong, hmm. Ya kalau ini Peran utama ya Yang sering kita lihat sendiri kan Di hp-hp, ya. di sosial media Tempun. Yang oke okay, yang Itunya sak pentung empol <tempol>. Ini ada ya ini Masih saudara, Langsung ketika masalah. Jav. Masalah. Masalah. ya Jaf Garis Anu Iwan, ah, Nih, manis, manis. Manis, manis. <laughs> kita masih bersama-sama artis masa depan dan guru juru kunci. Ini cucunya Mbok Nori, ya, Dah? cucunya Mbok Nori, mungkin mirip kan? Oke, okay. bukannya mirip lagi udah memang udah cucunya. Ya orangnya agak-agak gimana ya? lá wow. no